Bersama Tukang Nekan hey, Assalamualaikum sahabat semua Kembali lagi bersama saya Di Tukang Nekan Channel Kali ini saya akan memperlihatkan tutorial cara pemasangan batang Andal kita Bung Nurdin dan Mang Jun. Ya. Oke, okay. kita lanjut ke videonya. Oke, okay, sahabat semua. Inilah cara pemasangan bata. ukuran 8 kali delapan bata merah, posisi atap rumah tinggi 80 puluh. sahabat semua nah, inilah jangan tebal-tebal sahabat semua kira-kira satu -kira senti ketebalan adukan jarak bata satu senti ini bersama Mangjun Bagi sahabat semua, kira-kira ada yang membutuhkan tukang, silahkan hubungi nomor di bawah ini Guys, adukannya ukuran satu sak lima rori atau lima gerobak